Kebetulan kemarin kan memang udah nggak nggak hidup ya. Hmm. Dan sebelum lanjut nonton di vlogku kali ini edisi review you boleh dong teman-teman diklik tombol subscribe dulu di like ditonton videonya sampai habis terus di komen entah apapun itu saran kritik ataupun request atau apapun itu yang penting jangan pakai emotikon. Oke. Okay? Okay. Oke, okay? dan jangan lupa juga share share ke teman-teman yang lain biar kita bisa berbagi pengalaman, berbagi uh, video hiburan ataupun pengetahuan tentang di vlog vlog aku selanjutnya atau di vlog kali ini. Oke, okay? selamat menonton. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu dong. Udah subscribe belum? Coba aku itu satu dua tiga ketemu ini. Oke, okay, makasih. Jangan lupa juga diklik tombolnya ya, biar selalu dapat notif dari aku kalau ada vlog atau video aku yang terbaru selanjutnya. Oke, okay? selamat menonton hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di vlog aku yang terbaru vlog edisi review yuk. lanjutan dari vlog yang kemarin tentang review eh bentar nih kok itu ya kok wala pere siap siap tak nyalain dulu lampunya oke okay? nah ini kan padang enak gak jelas gitu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 Kalau gini kan enak ngomongnya Jadi gak gelap-gelapan Soalnya uh, kalau gelap-gelapan Bakal ada ini Teman-teman juga lebih jelas Melihat uh, tekstur muka aku Biar lebih jelas juga Teman-teman uh, menilainya Oke okay, kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys. Ketemu lagi di vlog aku Di edisi review yuk Oke, okay, lanjutin dari review aku yang kemarin tentang makai uh, produk setelah aku berhenti dari Glow memakai retinol dari Bayu Aqua. Nih produknya. Nih dan aku selama kurang lebih enam tujuh hari ini aku udah pakai uh, retinolnya untuk malam, sabunnya ada di kamar mandi. Terus ini. Untuk siangnya, jadi siangnya itu kadang aku langsung pakai ini aja, terus plus wardah, kalau keluar. Kalau nggak keluar pakainya ini aja, tapi kalau lagi malamnya aku pakai ini. Kebetulan respon dari video vlog aku kemarin yang berhenti dari MS Glow beberapa hari, terus untuk coba ke retinol dari Bayu Aqua itu kebetulan review itu, video review itu itu lumayan mendapatkan respon baik dari teman-teman yang udah berhenti dari MS Glow dan kepingin coba gitu uh, merek lain. Tapi memang uh, kebanyakan nggak ada enggak ada kendala dari MS Glow, cuma mereka tuh penasaran gitu. Karena kemarin aku bikin vlog tentang review aku yang berhenti dari MS Glow dan beberapa hari stop skincare. Habis itu uh, penasaran karena lihat TikTok tentang retinol dari Bay Aqua dan aku pengen nge-review mencoba dan itu juga berbagi sharing buat teman-teman semuanya yang pengen nyoba retinol dari Bay Aqua ternyata dapat respon yang baik dari teman-teman ada yang dm katanya aku udah udah pesen nih retinol dari Bay Aqua aku nunggu vlog dari kakak gimana hasilnya jadi dia nggak berani pakai terus ada juga yang udah agak banget. tangannya pingin uh, check out di TikTok Itu kan udah banyak tuh uh, retinol dari Bay dimana di mana-mana memang memang skincare itu lagi hits. banyak banget DM yang menanyakan gimana kondisi kulit aku sekarang, gimana terusannya vlognya dan gimana kelanjutannya vlognya. Jadi mereka itu pengen tahu biar mereka itu yakin harus pakai atau no. Jadi uh, kali ini aku mau bikin vlog dan aku kasih tahu buat kalian karena. Uh, DM-nya lumayan gitu jadi uh, nanti kesannya dikira aku emang nggak pakai bener-bener nggak pakai padahal aku bener-bener pakai ini aku aja ini kan lagi siang ini sekarang lagi siang teman-teman dan ini aku bikin video tanggal 18 ya tanggal 18 dan aku tadi aku lupa jadi uh, dua hari ini aku coba siangnya tetap pakai ini serum dan toner toner abis cuci muka pakai toner terus serum seharusnya aku nggak pakai krimnya kalau uh, kalau aku yang tadinya ya terus tiba-tiba aku Harusnya aku pakai langsung ini, terus wardah. Tapi tiba-tiba aku tadi lupa, jadi aku pakai ini Cuman ya udahlah terus aku timpa lagi pakai ini Karena kalau siang kan harus butuh perlindungan ya Karena ini fokusnya itu kalau nggak salah cuman e, mengembalikan elastisitas kulit wajah Sama menjadikan kulit lebih halus dan kencang Kalau untuk masalah perlindungan matahari dan radikal bebas, aku nggak tahu Jadi aku tadi salah, pakai ini sedikit, aku timpa lagi pakai ini Tapi ini juga sedikit gitu, karena kan udah, itu jangan sampai lah terlalu banyak tumpuk-tumpuk Terus karena aku gak keluar, hari ini jadi aku gak pakai wadah Jadi aku bakal kasih tahu ke teman-teman gimana hasil pemakaian uh, retinol dari Bio Aqua dalam jangka waktu 5 sampai 6 hari ini di kulit muka aku. Tapi kembali lagi ya teman-teman, jenis kulit muka kalian itu beda-beda. Aku juga kan mungkin gak tahu ya kalau kan kalau aku cenderung uh, normal kering. Jadi uh, normal, cuman normal itu kan ada bagian yang lembab agak berminyak di daerah di sini. Nah, itu. Tapi di bagian sini karena kadang, kadang kering pertama untuk satu hari, dua hari, tiga hari sampai empat hari sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan sih. Malah ee, biasa aja gitu. Ya, kayak intinya kalau aku pakai MS Glow, krim kan memang agak ee, agak padat ya. Terus ya maksudnya intinya tuh kayak ee, bisa turnya berubah atau ada yang tertutup gitu. Kalau kalau aku pakai krim siangnya ini itu kulit tetap asli cuman lebih lembab gitu aja tapi kalau masalah berminyaknya sih sama aja sih kayaknya cuman emang karena mungkin kalau MS Glow itu krimnya karena agak padat ya jadi ee, agak ketutup juga jadi minyaknya agak berlebihan tapi kalau ini ee, cenderung memang lembab ada sedikit minyak tapi nggak nggak terlalu yang apa ya over gitu bukan berarti MS Glow over ya cuman tergantung kulit masing-masing sih kalau aku sih ngerasa pakai ini sih nggak terlalu berminyak banget gitu cuman ya lembab aja ada sih minyak tapi lembab aja terus kalau ini aku selama aku pakai untuk perubahan perubahannya ya sama aja kan bareng-bareng yang kan cuman untuk jerawat aku yang ini bekas jerawat sama ini nih ini kebetulan kemarin kan memang udah nggak nggak hidup ya Aaaaaaah jerawatnya udah tinggal bekas tapi dia tuh masih nonjol gitu tapi uh, dalam 4 hari 5 hari 6 hari itu pinggir-pinggirnya itu sedikit memudar cuman memang gak langsung ya memang tapi setahu aku emang gitu sih uh, krim yang bagus itu memang lama ya aku aja MS dulu, dulu tuh tiga, hampir kurang lebih 3 tahun baru kelihatan dan emang si fase timbul jerawat terus uh, hilang lagi itu aku alami tapi menurut aku masih normal sih. Terus uh, kalau untuk kalian misalkan nih punya bercak-bercak gitu emang nggak akan ada perubahan kalau dalam jangka waktu 45 5 hari. Tapi alhamdulillahnya nggak uh, ada yang apa breakout karena pindah krim uh, atau pindah skincare ya. Kalau jerawat sih emang ada ini satu. Tapi e, menurut aku sih normal kalau jerawat satu-satu mah karena apalagi kemarin kan aku kebetulan ada acara di luar di Jakarta Pusat dan itu aku untuk ke sana itu melewati jalan yang lumayan penuh debu kemacetan dan lain-lain deh pokoknya jadi oh my god wow! jadi menurut aku mungkin pengaruh itu juga jadi stres karena macet stres karena nggak e, nyampe-nyampe panas juga keringetan terus ada debu ada asap gitu jadi menurut aku ini e, jerawat yang ada di sini nih nih kelihatan kan nah ini ini tuh uh, baru sih tapi aku pencet-pencet sakit sih tapi semoga gak ada terusannya gak ada kelanjutannya ya jadi menurut aku karena itu bukan karena krimnya jadi kita lanjut aja dulu langsung aku review untuk vlog selanjutnya itu nanti ini kan hari ke-6 ke-6 ke-7 kalau gak salah jadi nanti Uh, sambung hari ke-10 sambung lagi hari ke-15 jadi teman-teman selalu ikutin aku terus akan sambung-sambung gitu ya teman-teman jadi aku sambungin jadi gak, gak langsung satu vlog-satu vlog nanti kalian bosen gitu jadi nanti ini aku vlog sebentar aja intinya ngasih tahu kalau kalau uh, perubahan signifikan gak ada maksudnya yang menonjol gak ada cuman ini uh, lumayan bekasnya agak sedikit memudar terus kalau untuk lembab-lembab apalagi ya aku kalau siang kadang-kadang kan uh, aku suka pakai ini kalau aku lupa kalau aku lupa nih kalau siang aku suka pakai ini juga terus kalau kalau udah Uh, Ingat ya, kok pakai krimnya Aku tambah lagi yang ini Soalnya kan siang itu kayaknya butuh banget yang ini Katanya buat melindungi kulit kita Kalau siang hari itu dari sinar matahari Dari uh, radikal bebas atau apa-apa yang buruk Yang buat kulit gak bagus lah Jadi aku tambahin ini lagi Tapi dikit gitu Terus belum kalau lagi keluar Aku tambahin lagi Wardah Yang kemarin uh, tinggal dikit banget teman-teman Jadi sekian aja dulu review aku ikutin terus review aku selanjutnya kalau bisa sih kayaknya mending langsung ke 15 ya jadi 2 minggu jadi kalian bisa lihat tekstur kulit aku atau apa perubahan yang signifikan setelah 15 hari oke okay? ini sambil teman-teman nunggu vlog aku selanjutnya review tentang retinol dari bio aqua ini juga pemakaian krim untuk siangnya ini yang yang melindungi kulit kita buat siang nggak ada salahnya teman-teman lihat vlog-vlog aku yang lain atau video-video aku yang lain sambil nunggu 15 hari ke depan akan jadi seperti apa ini akan ada perubahan seperti apa Apakah lebih bagus Atau akan nanti berjerawat Atau jerawatnya makin banyak Jangan sampai ini yang baik-baik ya teman-teman, kalau bisa semoga cocok, biar ini bisa menjadi rekomendasi skincare buat teman-teman semuanya oke, okay? makasih buat teman-teman semuanya see you di vlog selanjutnya, jangan lupa juga di like, comment, and subscribe buat teman-teman yang belum subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman dan bisa nyenengin aku, dapat pahala lagi-lagi berpahala Karena apa? karena nyenengin aku biar aku lebih semangat, ngat-ngat-ngat kontennya oke, okay? jangan lupa subscribe ya dan share-share-share video aku, channel youtube aku biar banyak teman-teman yang ikutan nonton jangan lupa juga ya teman-teman bantu aku, support aku support channel youtube aku dengan cara subscribe, like dan komen sebanyak-banyaknya, komen apapun itu kritik saran atau request apapun atau review apa silahkan di kolom komentar. Jangan lupa juga share ke teman-teman atau share ke grup-grup, karena like, komen dan subscribe dari teman-teman itu bikin aku makin semangat, bikin aku makin apa ya giat deh rajin untuk bikin vlog-vlog selanjutnya dan video-video selanjutnya di channel YouTube aku. Biar kita semua bisa share-share tentang vlog aku, biar kita semua sama-sama tahu tentang produk-produk yang akan aku review selanjutnya. Oke, okay? terima kasih teman-teman. See you in the next vlog and video. Video. bye assalamualaikum bye